mencari Tuhan dengan segenap hati. Bisa-bisa kita ada di gereja tapi jiwa kita tetap binasa. Apalagi jikalau Kristennya KTP KTP-an saja. Tuhan tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Yang disebut kuil di sini bukan gereja. Zaman kisah para rasul belum ada gedung gereja atau church building. Jadi referensi itu tertuju kepada kuil-kuil berhala. Saya tambahkan bahwa gedung tidak menyelamatkanmu, tapi iman pada Yesus. Kalau Anda mengakui bahwa Dia satunya jalan, bahwa Dia saja yang bisa mengampuni dosamu. Kalau Anda percaya kematiannya adalah untuk Anda di kayu salib, dan Dia bangkit, jangan kita halusinasi mengira bahwa yang bangkit itu bukan Yesus tapi orang lain. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit. Ya Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Kalau kita yakin itu, kita diselamatkan. Dan gereja gedungnya menjadi indah dan berguna bermanfaat bukan hanya gedungnya, kita jadi bermanfaat.